Pada video kali ini, saya akan jelaskan alasan kenapa saya membeli jam tangan Casio Pro Trek ringan seri prg 31 dr modulnya nomor 3499 Jadi ini adalah kemasannya dan apa yang kita dapatkan ketika kita memberikan jam tangan ini adalah yang pertama kartu garansi garansi ya. kemudian ada produk card ya. ini ada semacam informasi ya. kemudian juga ada manual book bahasa indonesia, lumayan dan juga ada casio modul number 3499 user guide, petunjuk ya bahasa Inggris dan tulisannya kecil-kecil ya jadi mungkin lebih baik kita download manualnya di halaman website Casio dia terbuat dari palsibur ada stand mounting nah. kemudian juga ada product label nya BRG siang -sian, dan nomor seri nya tangan ini case dan bezelnya dia terbuat dari resin dan untuk band atau strapnya dia terbuat dari silikon serta warnanya untuk kode 1 biasanya Casio itu warnanya hitam tapi untuk jam tangan ini dia warnanya hitam cuman ke abu abuan jadi tidak benar-benar solid black untuk bakalnya ya dia terbuat dari stainless dan juga di sini ada tulisan package -nya. dia juga terbuat dari stainless dan kiranya juga cukup rata cukup bagus. Nah yang menarik adalah Jam tangan ini untuk strapnya itu dia menggunakan push release. Jadi ketika kita ingin mengganti-ganti strap ini, kita cukup mencungkil dari pin pengamannya ini. Terdapat lima tombol pada sisi dari jam ini. Ya, ini di sini ada dua. Yang pertama ini untuk mode dan adjust. Dan berikutnya di sebelah kanan terdapat tiga tombol Yang berfungsi untuk menampilkan sensor altimeter, barometer, dan kompas. Selain itu di sisi bawah juga terdapat tombol LED ya, Untuk menyalakan lampu jika kita mau melihat jam ini pada suasana gelap kelihatan ada dua lampu di sampingnya mode yang ada di jam tangan ini meliputi timekeeping ya namanya juga jam tangan dia menunjukkan informasi waktu selain itu dia juga menampilkan hari tanggal dan detik kita juga bisa atur untuk yang baris atas bisa kita tampilkan untuk bulan tanggal atau bisa juga baru krep ya, jadi grafik dari tekanan udara yang terbaca dari jam ini kemudian untuk mode berikutnya adalah mengenai sunrise dan sunset time jadi pada tanggal sekian sunrise matahari terbit di jam berapa dan Matahari terbenam juga di jam berapa? Fitur ini sangat berguna kalau kita mungkin pengen jalan-jalan dan -jalan di pinggir pantai, atau di gunung kita pengen lihat matahari terbit atau tenggelam jam berapa. Kemudian, juga ada fungsi recall atau fungsi untuk menampilkan memori dari uh, altimeter yang sudah kita simpan sebelumnya setelah fungsi recall ada fungsi stopwatch ya jadi ini untuk teman-teman yang suka olahraga juga ada fungsi countdown timer ya dia akan menghitung mundur selain itu ada fungsi alarm ya fungsi alarm ini dia memiliki empat alarm ya kemudian juga ada snooze dan terakhir ada pip uh, indikator per jamnya atau signal time-nya. Kemudian juga ada world time. Di sini dia akan menampilkan hal uh, kota yang kita pilih. Kemudian jam berapa di kota tersebut. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang suka bepergian ke luar negeri. Jadi, alasan apa saja yang membuat saya memilih jam tangan ini? Yang pertama itu adalah tulisannya cukup besar, angka yang tertampil, informasi yang tertampil di sini sangat besar dan ini sangat membantu. Kenapa? Karena hanya dengan melihat sepintas, kita sudah bisa mengetahui informasi yang ada di dalam jam tangan ini. Alasan kedua yaitu jam tangan ini sudah memiliki fitur top solar. Atau sudah bisa dicas menggunakan tenaga solar atau sinar matahari. Tidak ada gunanya jam tangan kita canggih tapi setiap 3-4 hari sekali kita harus mencari colokan listrik. Fitur ini akan sangat berguna untuk teman-teman yang suka mobile ataupun yang suka outdoor naik gunung di layar juga ada indikator baterainya alasan ketiga yaitu adalah layarnya ini dia sudah terbuat dari mineral glass jadi tidak perlu khawatir gampang pecah dan dia juga sudah water resistant 10 bar atau mungkin setara 100 meter dengan adanya fitur solar ya, kita juga tidak terlalu sering membongkar pasang back ini ketika kalau kita menggunakan jam biasa yang sering gunakan ganti baterai bisa jadi mungkin pemasangannya kurang pas dan mengurangi kemampuan motor resistennya tetapi dengan fitur solar tadi kita cukup merasa aman jika jam tangan ini digunakan dalam jangka panjang Alasan yang keempat, apalagi kalau bukan triple sensornya untuk jam tangan ini dia sudah menggunakan triple sensor versi 3 dari Casio yaitu ada altimeter, kemudian ada barometer, dan juga ada kompas jadi dengan menekan tombol dedicated ini, alti kita akan mengetahui ketinggian saat ini dan juga ada grafiknya kalau kita sedang jalan apakah itu sedang scanning naik atau sedang turun kemudian barometer untuk mengukur tekanan udara saat ini ya sekaligus ada gripnya dan juga ada temperatur dan yang terakhir ada kompas yang menunjukkan arah mata angin pada saat posisi jam 12 ini kita mengarah ke arah surface dan untuk sisi utaranya ditunjukkan dengan angka titik tiga ini. Di sini kita menunjukkan bearing arah kita sekarang terhadap arah utara. Alasan terakhir kenapa saya membeli jam tangan ini yaitu alasan utamanya adalah ukurannya kenapa? karena jam tangan ini memiliki lebar 45 mm ya. kemudian untuk ketebalannya dia memiliki ketebalan sekitar 12 atau 13 mm ya. untuk lebar strapnya bandnya ini dia sekitar 2 mm. Nah, kenapa ini yang alasan penting? Karena saya memiliki pergelangan tangan yang kecil. Jadi keliling pergelangan saya ini 15 cm. Kalau untuk lebarnya satu sisinya ini dan sekitar 48 atau 49 mm jadi cukup kecil untuk peran saya ini dia penampakannya jam tangan protrek PRG31DRD tangan yang kecil Ya, jadi cukup pas tidak terlalu besar tidak terlalu oversize dan Ketebalannya masih oke. Okay. Ya. Jadi saya alasan kenapa memilih ini jadi kadang ketika kita ingin ke acara formal menggunakan lengan panjang atau mungkin menggunakan jaket, kalau kita menggunakan jam tangan yang tebal, ketika kita masukkan sleeve nya atau lengannya ini terasa kelihatan menonjol banget kalau kita menggunakan jam tangan yang tebal tetapi untuk yang seri ini cukup tipis dan ketika kita menggunakan lengan panjang mungkin tidak terlalu kelihatan mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba bisa di screen capture dan di skill aja gambarnya di kira-kira kalau lengan saya ini atau apa kalau pergelangan tangan saya ini 5 cm Kemudian dipaskan di tangannya. Uh, jamnya ini kira-kira kekecilan, -kira nggak ya, buat tangan saya atau kebesaran apa enggak? Itu bisa coba di skill aja. gambarnya ini itu tadi, lima alasan kenapa saya memilih Protrek PRG 31DR ya. Tetapi tetap ada catatannya. Yang pertama itu adalah altimeternya. Altimeter ini diukur berdasarkan tekanan udara Jadi di lokasi yang sama Tetapi ketika kondisi udaranya berubah Tekanan udaranya berubah Pengukurannya ini angkanya bisa berubah juga Meskipun jamnya berada di posisi yang sama Yang kedua Temperatur ya Temperaturnya ini juga akan sangat berpengaruh Ketika kita menggunakan jam tangan ini jadi suhu tubuh kita akan mempengaruhi nilai pengukuran. Nah saran dari Casio sebelum kita gunakan, kita lepas dulu jam tangan ini dan kita taruh di satu tempat selama 30 menit baru kita lakukan pengukuran untuk suhunya. Dan yang terakhir untuk kompasnya, dia masih dua aksis, artinya supaya bisa akurat kondisi jam tangan yang kita gunakan ini harus pada posisi benar-benar horizontal. Kalau kita miring, itu nanti pengukurannya akan berubah. Tuh. Beda dengan ketika kita horizontal. Ya, itu kekurangan atau mungkin catatan ketika kita mau menggunakan jam tangan ini, ya. Tapi menurut saya ini masih cukup worth it ketika kita gunakan untuk kegiatan luar. oke okay. ada saran ada usul silahkan tuliskan di kolom komentar ya. terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya terima kasih